Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara memindahkan nomor WhatsApp yang sudah tidak aktif ke HP lain Untuk contoh nomor WhatsApp saya ini sudah tidak aktif ya Jadi untuk nomornya ini sudah tidak bisa menerima SMS ataupun panggilan telepon Nomornya udah hilang ya Nah untuk bisa memindahkan nomor WhatsApp ini ke HP lain Sebenarnya sudah disediakan oleh WhatsAppnya sendiri ya tetapi untuk fitur ini baru ada di sebagian pengguna WhatsApp beta, jadi belum dirilis secara umum ataupun di versi finalnya. Untuk WhatsApp yang saya gunakan ini adalah WhatsApp beta versi ya WhatsApp beta versi 2.23.1.11. Jadi ini pun nggak semua ya, baru hanya sebagian kecil saja. Oke, langsung saja caranya sangat mudah. Untuk nomornya tinggal kita masukkan ke sini. Kita masukkan nomornya. Nah, jika nomor WhatsApp-nya ini sudah kita masukkan di sini, maka untuk memindahkannya tinggal pilih saja lanjut. Lalu pilih Oke. OK. Berikutnya di WhatsApp ini akan ditemukan langsung kodenya ya. Jadi untuk kode WhatsApp-nya tinggal kita masukkan ke sini. Nggak perlu lagi SMS ataupun nomor telepon panggilan. Kita tinggal masukkan kodenya. Nah, sekarang setelah dimasukkan, maka kita akan berhasil login di sini. Di WhatsApp yang baru atau di HP yang baru. Dan untuk WhatsApp yang lama otomatis keluar. Oke? Nah, mantap sekali teman-teman ya. Jadi untuk memindahkannya ini sangat mudah sekali, tidak perlu SMS ataupun telepon. Tetapi yaitu tadi ya, untuk fitur ini masih hanya sebagian kecil pengguna beta yang bisa merasakannya. Kalau kalian belum, sabar ya. Dan kalau kalian ingin mencobanya, silahkan update dulu untuk WhatsApp beta kalian ke versi terbaru. Silahkan kalian download untuk linknya pada deskripsi video saya ini ya Oke, terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh